hai hai ketemu lagi sama aku di Tante Gaming masih di arena bermain gebyar 123 arena bermain yang pasti setiap hari selalu aku mainkan ya untuk selalu mencari cuan cuan yang banjir banget dan gratisan yang banjir banget di gamenya si kaki jus Oke let's go kita langsung ke si kaki jusnya hari ini aku bawa modalnya 91.000 ini sisa cuan aku yang udah yang dibedek kemarin cuy kita bakalan cari cuan tambahan ya uh, Di game si kaki Zeus yang hari ini dengan pola tergacor dan trik nyepin terhokinya juga Untuk kalian jangan lupa disimak nih videonya dari menit awal sampai menit akhir Biar kalian lebih paham juga Dengan pola-pola yang selalu terbaru di video terbaru aku bareng Tante Gaming Dan jangan lupa juga untuk selalu bergabung ke arena bermain aku di gebiar 123 Oke langsung aja. Nah pastinya di pola pertama ini <coughs> kalian jangan pernah bosen ya Lihat aku selalu main di bed 2400 Oke untuk pola pertama aku memakai 24 putaran otomatis dan aku memakai checklist spin cepat dan checklist lewati layar 2 checklist aktif, taruhan ganda diaktifkan. Oke kita panasin dulu si kakek dengan pola otomatis pertama ya untuk kalian jangan lupa juga dibantu like-nya dan share-nya juga di video terbaru aku hari ini di share sebanyak mungkin di like sebanyak mungkin juga biar aku semangat selalu untuk kalian dan biar viewer-viewer Tante Gemi bertambah lebih banyak lagi ya oke kita coba dulu untuk memanaskan wih scatter 3 dong satu lagi dong gasken wow scatter 3 Waduh, udah greget ya? Oke, okay, scatter 3. Karena udah muncul scatter 3, aku naik ke bit 4800 dan aku coba pola ya, pola manual ya. Kita pola manual. Oke, okay, pola manual. Wow, cakep banget, enak banget ya? Enak banget di pola pertama itu sudah muncul scatter 3, dan ternyata pas di pola momen manual. Aku langsung dapat geretongan. Wow, cakep banget nih geretongan geretongannya. Oke, enak banget ya, pas banget momen geretongannya di pola yang manual itu ya, teman-teman. Ini boleh banget nih kalian coba pola-pola terbarunya. Ada kali dua. Oke, kali-kaliannya masih begini banget ya. Kita tuh harus banyak rilek banget Wow kali 50 Kali 50 Aduh sayang banget nih pecahnya sekali aja cok Ih padahal kali 50 loh Itu Pecahnya sekali aja ya <tuh> Ini harus banyak sabar banget nih Nyepin-nyepin di game si kakek Karena di dalam gratisan nih Lumayan susah Menyeimbangkan kali-kalian Biar lebih enak gitu kan Ini untung banget aku dikasih Kali 50 kali merah yang connect Oke cakep Ada kali 3 14.000 Wah ini udah barbar banget ya Oke dapet sensasional Ini kali-kaliannya udah enak banget Karena tadi dikasih kali 50 Yang connect. <tuh> kali-kaliannya nyampe 61 dong Ih cakep banget nih kali-kaliannya Eh, hey, ayo dong di akhir sepin dikasih dong kali-kalian yang connect Oke okay, kali tiga ya kali tiga Wow cawan juga connect Oke okay, ada lagi kali dua wih lumayan banget nih Ada kali ada lagi kali empat Wow dikali kali 70 wih cakep banget Banjir banget sensasional di akhir sepin sampai dua juta lebih Wih ini banjir banget nih gretongan pertama Langsung meledak kayak gini bisa banget nih, langsung WD ya Ini enak banget nih gratisan pertamanya meledak banget cuannya banjir banget nyampe 3600000 Wih barbar banget ya, karena aku dikasih momen kali 50 yang connect di dalam perisepin aku Perisepin aku dikira aku itu enggak ada kali-kalian cuy Soalnya masih mini banget ya, ternyata dikasih kejutan langsung Oke langsung Aku coba mau pola lagi ya, teman-teman. Nih, mumpung masih ada durasi yang tersisa, kita pola lagi. Oke, kita coba naik ke bet 10k. Kita kembali lagi ke pola awal ya. Oke, ini mudah banget ya pola otomatisnya. Hanya ada satu tahap di putaran 24 otomatis ya. Wow, mahkota pecah dong Wih, tiga lagi dong Ini pola 20 putaran, 24 putaran otomatisnya Scatter tiganya muncul terus ya Wih, kali birunya nggak konek scatter tiga lagi wow kali-kaliannya lumayan susah banget buat connect di posisi taruhan ganda diaktifkan lumayan susah banget buat connect kali-kaliannya oke kita lanjut ke pola manual ya kita manual oke manual dulu oke satu kali di manual taruhan gandanya di nonaktifkan ya di pola manual oke manual lagi dua kali Oke tiga kali, oke empat kali nih baru empat kali, lima. Oke kita coba pindah ke checklist spin cepat. Aku kasih aja putaran otomatis lagi, udah di manual lima kali. Aku coba kasih putaran otomatis lagi taruhan gandanya aku nonaktifkan. Nah siapa tahu di nonaktifkan taruhan ganda kali-kaliannya bisa connect ya kita coba untuk pancing kali kalian yang bisa connect Wow cakep banget cakep banget posisi taruhan ganda dinonaktifkan aku dapat lagi gratisan ini udah di bed yang lebih tinggi di bed 10 K Oke semoga ada kali kalian merah lagi ya di gratisan yang kedua aku Ternyata udah cuan udah naik jadi beberapa kali lipat pun masih dapat lagi tambahan gretongan ya Wih cakep banget nih Gebihar 123 betah banget aku nyepin-nyepin di si kakejus bareng Arena Bermain 2 123 Untuk link bermainnya sudah aku sediakan di deskripsi aku kalian langsung aja bergabung ke Arena Bermain ya Kalian boleh banget nih bawa modalnya bebas banget Modal kalian di modal 50.000 ataupun dikurang kurang 100.000 itu udah aman banget buat kalian nyepin langsung di GubiAR 123. Jangan lupa ya nyepin-nyepin di game si Kakejuos. Wajib banget game Kakejuos jangan pernah kalian skip guys. Ini enak banget di GubiAR 123 si Kakejuos RTW nya enak banget, banjir banget, gratisan apalagi cuannya. Dapat tambahan sepin, oke. Okay. Dapat gratisan, dapat tambahan Spin Tapi sayang banget ini kali kaliannya masih minim banget. Nah biru pecah ada kali dua, oke. Okay. Kali kaliannya minim banget ya, hanya lima. Untung cuan aku udah aman banget. Cuan aku ini udah naik sampai 3 juta lebih. Oke, okay, ada kali 5 tuh yang connect. Aku dapat tambahan nice. Oke, okay, di akhir sepin ada kali 3 juga. Oke, okay, lumayan lah ya nambah-nambahin cuan aku dari gratisan yang kedua. Oke teman-teman jangan lupa dibantu selalu dukungan dan supportnya biar kita bisa ketemu setiap hari.